Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guys semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini seperti biasa ditemani para bocil dan bacil Hamdan akan memperkenalkan meja kerja yang sudah selesai Dan sekarang digunakan Untuk menunjang kegiatan percobaan di garasi rumah Ya meja kerja atau workbench yang lazimnya ada di youtube Ini isinya adalah peralatan yang sebenarnya ini troli yang digunakan sebagai meja kerja guys Jadi troli ini dilengkapi ada barb duduk, ada gerinda duduk peralatan kotak peralatan <tuh> sekaligus juga sebagai tempat untuk membawa peralatan peralatan kerja yang Hamdan miliki. Nah, ada mesin las juga di sini. Nah, awalnya meja kerja ini mejanya kecil, sayapnya belum dibuat karena masih perlu menghayal lagi kira-kira bentuknya seperti apa tambahannya. Setelah dipakai kerja, sempat dipakai kerja buat ngelas, mulai terbayang deh. Meja kerjanya harus diapain. Ternyata selain dipasangin sayap, kiri kanan ditambahin, dipanjangin, gak cukup yang sekecil itu. Juga harus dipasangin uh, bemper atau apa ya namanya, uh, silt atau pelindung untuk uh, lapisan belakangnya yaitu papan. Karena kalau dipakai buat motong besi, kalau mesin potong besi yang 7 inch dinaikkan ke meja ini, digunakan untuk motong besi, maka abunya itu kalau nggak ada lap bagian pelindung atau dinding pelindung, maka apinya akan ke dinding rumah, guys. Selain membuat cat rumahnya terbakar, menghitam juga debunya kemana-mana guys. nah ini yang sudah Hamdan lakukan pada meja yang di bawah ini Hamdan sudah lapisi dengan resin walaupun dia kena api dia nggak nggak mudah terbakar ya guys ya. terus ini terhubung harusnya nah, ini terhubung sistem elektrisitinya saya taruh di sini jadi kalau dipakai kita hanya cukup nyolok satu semuanya nanti terhubung ke sini jadi ini sistemnya terlepas begini nah kita tinggal begini ini kita colok ke sini guys gitu guys lihat colok nih colok ini pakai kabelnya kabel serabut bukan kabel keras karena dia elastis kita coba pakai kabel keras ternyata putus putus guys sering bergerak ternyata dalamnya akhirnya putus ya demikianlah sekelumit perkenalan tentang uh, meja kerja workbench yang sudah saya buat uh, bila ada pertanyaan atau mau ada diskusi atau ada sesuatu yang ingin diskusikan bisa dicantumkan di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab uh, segera. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.